Doa mohon kekuatan kepada Allah Roh Kudus ketika mengalami ketidakberdayaan dalam hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Roh Kudus, engkau pemberian Bapa Surgawi untuk menaungi jiwa raga kami, sehingga kami selalu dalam penyertaanMu yang membebaskan kami dari segala macam godaan dan mara bahaya. Namun aku sadar oleh kehilafan engkau menjauh daripadaku. Aku kembali roh kudus saat ini, dengan penuh pengharapan dari Bapa Surgawi. Penuhilah aku dan bebaskanlah aku dari belenggu yang tak berdaya ini. Yang mengambil daya kekuatanku dalam hidupku Atas kepercayaan ilahi aku berserah Berharap dan percaya Bahwa kehadiranku saat ini Di hadapan Allah tidaklah sia-sia Melainkan memperoleh kembali kekuatanku Seperti semua Terima kasih roh kudus